Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang Dahulu penuh kasih Teringat semua cerita orang tentang Tima nada-nada yang indah selalu terurai darinya, tangisan naga dari bibirku takkan jadi. tubuh ini jiwa raga dan seluruh hidup rela dia Bunda ada dan tiada di rimukan Buuh ini Kata mereka diriku selalu diterima, Oh bunda, ada dan tiada dirimu kau